Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lenselor Dimanapun kalian berada kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru dan spesial Dari Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat ya, akan mengingatkan juga nih Untuk kalian semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukung Channel di TV Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasi tujuannya supaya channel ini terus berkembang untuk selalu terus mengabarkan kabar baik, kabar spesial bahagia dari idola kita Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada unggahan spesial dari Papa Bilar di laman akun Instagram pribadi miliknya satu jam yang lalu ini juga mengunggah atau memposting foto di mana foto yang sangat luar biasa banget ini papa Bilar, bunda Lesti bersama Ko, Rudy Salim dan pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Ini perayaan hari ulang tahun dari Ko, Rudy Salim. Masya Allah banget ya Happy Birthday untuk Ko Rudy Salim. Mudah-mudahan selalu sukses. Amin. Kita simak juga persebar di kalimat caption yang dituliskan oleh papa Bilar. Happy birthday Boskyu Rudi Salim Sukses selalu Kapan lagi liat Rudi Salim bawa odong-odong Lain kali Tolong ya bedain odong-odong Sama supercar cara bawanya At Rudi Salim Tuh, Kita lihat persahabat jadi slide kedua ini spesial banget budal Lesti dan Papa Bilar Naik odong-odong Disopirin langsung oleh Big Boss nih Koru Rudi Salim Hingga Disalim Salim juga berselamat yang ikut memberikan tanggapan komentar Di postingan Papa Bilar Dengan mengatakan di kalimat komentar Ampun bosku, makasih odong-odongnya Wah, Masya Allah banget ya ternyata ada orang tersebut Hadiah dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Kita simak juga bersama di IGS-nya Salim Dikasih kado lambo terbaru dari Rizky Bilar sama Lesti Kejorak Kata Korudi. Masya Allah banget ya pokoknya the best nih adalah kesenangan kita Lambo terbarunya adalah odong-odong spesial untuk Korudi Salim kita simak juga, persahabat, di unggah spesial. Kalau di Salim ini mengucapkan terima kasih. Terima kasih semua surprise-nya. Semoga sehat selalu dan sukses. tuh Itu doa yang diberikan untuk pasangan Leslar dan Rizky Febian mahal ini. Kita yang terbaik terbaiknya untuk mereka. Semoga selalu sehat, bahagia, dan sukses. Amin. Berikutnya, persahabat, kita simak juga. Ada ungkapan spesial dari IGS-nya Papa Bilar satu jam yang lalu juga ini mengunggah video di Igas pribadinya mendapatkan kado atau hadiah spesial Lebaran sepertinya persahabatnya, Allah Terima kasih kata Papa Bilar. Thank you masyaAllah banyak ya kita bahagia dan bangga bahwa di luar sana memang banyak sekali orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita. Dan pasti para sahabat kita juga masih menunggu kabar dan cincukan vitamin terbaru berikutnya.